Tarik dulu. Tarik dulu. dulu. saya. saya. Ini kita. dua kembali beber saya ini dia kita kamu tarik tarik tarik tarik karung sini, di pas baru satu. Jangan gitu. Dan Meles pala ya. Hey, Apa itu kontol kenapa? Masu. Ya, cari itu. jangan. Jangan. atraksi mana? udah nah, mungkin juga dia, nah, masuk Enggak mau, masuk juga. Din, jangan lepas, Din. Di tangannya. Masih punya istri aku, we. Ya. Bantu ini lo, video. Nah, itu kepalanya loh Enggak mau, udah di tahan ini. Enggak mau kalau aku Mana mau masuk sendiri? sul Mati nyawat. Ayo, anjing anjing, Nyembur tantang, itu, tantang, tantang, tantang, tantang. oh enggak eh, oh tarik tambang udah, udah, tarik tambang, udah, udah, tarik tambang sih. udah, udah, Oh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah,